Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, kita lihat, para sahabat ada sebuah spesial dari BBL. Masya Allah, ini momen ketika digendong oleh selfie lidi, persahabat sahabat. Ya, ini sih luar biasa, penyemangat warga Konoha. BBL semakin hari semakin embol banget, masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Abang L Mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Senol Kutihanuskor Bilar. Kita selalu foto dengan kalimat caption yang dituliskan ya. Bang, kata onti online, abang gak boleh dimiripin sama papa. Padahal abang kan anaknya ya, kenapa gak boleh mirip coba. Nanti ganti ekspresi mirip bunda, gak boleh lagi dimiripin bunda. Padahal jelas, abang anaknya Lesti Bilar. Kadang yang terlalu overthinking, tuh onti online yang suka kejauhan mikir hal yang belum kejadian. Padahal kalau nggak suka postingan saya boleh kok di unfollow. saya nggak pernah maksa orang buat suka postingan saya atau buat follow akun saya, tuh persahabat. Ini klarifikasi juga nih dari Snowfield Billar persahabat ya bahwa banyak sekali anti-anti online di luar sana, khususnya Marco nah ya yang tidak suka dengan Leslar. apalagi mengenai BBL yang tidak boleh dimirip-miripin dengan papahnya. Kalau kita sih persahabat ya, sebagai fans bodoh amat, tinggal hapus saja, dan kalau nggak suka, jangan dilihat. Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang baik dan orang-orang yang terus mencintai keluarga Leslar. Berikutnya persahabat, ada kabar bahagia banget nih di siang hari ini. Kabar bahagia langsung diinfokan oleh Bang Ariel lewat akun Instagram pribadinya. Baru saja menginfokan bahwa Bunda Lehtiga kejora akan kembali tampil sebagai host di acara Aksi Indonesia 2022 Top 24 Plotter No'im, bersahabat ya Selasa tanggal 5 April 2022 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat Jangan lupa malam hari ini bakal ada kesayangan kita juga yang akan menemani sahur kita di acara Aksi Indonesia 2022 disiarkan langsung oleh Indosiar dan kita lihat di info caption yang dituliskan oleh Bang Aril Bismillah jangan lupa besok pagi di program aksi Indonesia tanggal 5 April 2022 Mulai pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari Live hanya di Indosiar Terima kasih Alhamdulillah persahabat Ada Bunda Lesti kejora lagi di acara aksi Makin semangat ya sahurnya ditemani oleh Bunda Lesti Yang selalu menampilkan penampilan terbaiknya Dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Berikutnya juga persahabat perhatikan Ada sebuah unggahan terbaru dari IG-nya Mas Gong Li kita lihat persahabat di guysnya Mas Gongli. Wow, sudah mendapatkan perdana nih dari Mini Gold X leslar Atau Mas Gongli, edisi pertama punya dong. Ayo kalian juga kumpulin nih setiap edisinya, sekalian nabung ya kan? Tuh, persahabat ya, Mini Gold. Yuk, yang belum punya silahkan tuh di order persahabatnya Mini Gold X leslar mudah-mudahan tentunya. Leslar selalu Menjadi kebanggaan kita semua Dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan Diberikan kelancaran dan kesuksesan Amin Dan kita juga persahabat ya Salfok dengan laptop Yang dipensi oleh Mas Gong Mudah-mudahan ada kejutan Tentunya hari ini Pastinya setiap hari kita akan dikasih Kejutan bahagia lewat Program terbaru Lesti dan Rizky Bilar yakni Ramadan with Leslar kita lihat juga para keunggahan Indosiar Indosiar ini mengunggah sebuah postingan foto yang diunggah oleh A. Irfan Foto barang Bunda Lesti Kejora Masya Allah dan kita juga salvok dengan kalimat yang dituliskan oleh Indosiar Selamat Senin, hayo absen, siapa yang nonton aksi semalam? Tuh, kira-kira siapa nih? Pasti warga kawan nonton semuanya ya Aksi Indonesia mudah-mudahan Semakin banyak dukungan yang diberikan kepada Lesti Kejora dan Rizky Villar. Pastinya juga, persahabat, masih menunggu kejutan lain dan cedokan vitamin terbaru selanjutnya? Tonton stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.